Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Salam jidama saya Apalagi dengan saya terkerja Di channelnya yang terkerja Jadi teman-teman Kita lihat pada bonsai saya ini Kondisinya sudah bagus Cuman batangnya Agak terlalu kecil ya Mungkin pelepahnya yang tinggi di kelihatannya sudah menarik Jadi ada satu kenalah pada bonsai ini Yaitu kondisi akarnya atau penahan kita lihat uh, dari penahan takar sama yang daun atau pelopaknya tidak sesuai ini dia kita lihat akar yang penahannya cuman ada beberapa akar kalau kita pegang seperti ini dia, dia pasti goyang karena yang penahannya cuman akar lima akar kalau nggak salah. Ini ada pertemuan akar baru juga. Jadi untuk mengatasi masalah seperti ini kita tidak lakukan bongkar ya. Nanti takutnya ada pemulihan bagi pada akar kalau misalnya kita bongkar. Jadi solusinya kita perlu menambah hmm, tanah pada pot ini teman-teman lihat potnya masih bisa kita tambah tanah masih ada ukuran ini setelah kita tambah pasti nanti agar ini cepat bersentuh sama tanah karena sejual kita adalah memperkuat batang atau uh, pelepah ini takutnya nanti goyang-goyang uh, jadi ada serabut-serabut akar yang putus. Jadi bahasanya sudah terhambat. Karena kemarin sudah saya lakukan pembalutan kain pada akar baru, jadi kondisinya tidak atau lambat ya pertumbuhannya lambat karena kain yang kita balut tidak selalu kepasah nah saya jarang melakukan kontrol juga jadi kita lakukan kondisian sekarang dengan melakukan pertambahan tanah pada ini supaya akan cepat sentuh ini banyak akar baru cuma dia ukurannya lebih kecil karena terhambat makanya dia seperti ini oke yang sudah saya sampaikan secara Yang Ini kita pada pakai juga dia hasilnya teman-teman uh, cara mengadasi pertumbuhan akar baru yang lebih cepat uh, dan untuk melakukan penahanan pada bonsai yang ini nanti kita sering lihat-lihat juga supaya uh, kainnya tidak cepat kering atau kalau sudah kering kita lakukan peniraman lagi supaya akarnya lebih cepat saya jarang juga lihat-lihat kayak -lihat. dia kainnya juga kering oke teman-teman nah, terima kasih terima kasih video saya jangan lupa berikan komentar like dan subscribe channel saya kerja di sini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh